Kita lihat di sini ada seven of coins, ya. Kemudian ada the high priestess, kemudian ada six of coins, oke okay, ya. Di sini aku lihat ada pengorbanan yang dia lakukan, gitu. Jadi, sosok ini tuh berkorban banyak banget gitu untuk kamu, ya atau mungkin dia mengorbankan ya apapun yang dia punya gitu untuk bisa mendapatkan kamu ya pengorbanannya besar sekali gitu sosok ini ya memang ya memang di sini kelihatannya besar banget ya pengorbanan yang besar di sini yang dia lakukan untuk bisa mendapatkan cinta dari kamu ya awalnya memang dia ngeliatin doang tapi ternyata gitu ya setelah dilihat-lihat kalau dilihat doang aku enggak betah deh kayaknya gitu kan ya kalau ngelihat doang kayaknya aku enggak betah deh pengennya untuk segera gitu loh, memiliki kamu gitu kan pengennya segera cepat-cepat gitu kan tuh ada suara e, motor juga gitu kan itu tandanya memang dari sisi kecepatan gitu ya kecepatan gitu maksudnya Ya, dari sisi seven of coins, di sini aku lihat dia itu ngeliatin kamu, ya. Di sini ngeliatin dulunya gitu kan? Kemudian, ketika dia udah ngerasain ada cinta, the high priestess, di sini ketika dia udah ngerasain ada uh, perasaan ke kamu, dia langsung bergerak maju gitu, berkorban terus melakukan berbagai cara uh, supaya dapat perhatian dari kamu, supaya dapat uh, cinta dari kamu, ya. Di sini, ya, aku lihat. Kalau dari zodiaknya di sini yang aku lihat ada dari Taurus, Virgo, kemudian Capricorn, ya di sini. Kemudian the High Priestess ini ada kaitannya dengan anak-anak uh, air, gitu ya, uh, elemen air. Ada dari Scorpio, Pisces, dan Cancer, gitu, yang kelihatan, ya, di sini. Uh, mungkin itu adalah zodiaknya dia. Ya, nggak harus juga di sini yang aku lihat bisa zodiak yang lain juga ya tergantung dari situasi dan kondisi yang kamu alami kemudian di sini kita lihat dari uh, sesi berikutnya ya untuk kamu tuh aku lagi nyalain kipas angin karena panas banget kak ya nah di sini betapa seriusnya dia pengorbanannya dia itu bisa sampai ke arah pernikahan loh kak ya ke arah pernikahan ambisi gitu kan untuk bisa Menikahi kamu di sini, aku lihat bener-bener besar banget ya. Di sini perjuangannya terus, kemudian Queen of Ones uh, dia menaklukkan dari sisi orang tua kamu gitu kan? Mungkin nanti ya, nanti kalau dia udah dapat izin dari kamu ya, dia minta restu juga gitu loh kepada uh, orang tua kamu ya. Yang aku lihat di sini, dia minta izin gitu loh, untuk bisa. Uh, mempersunting kamu, gitu ya, untuk menikahi kamu atau ada perayaan lamaran dulu. Mungkin gitu, kan? Uh, pertemuan keluarga dulu, gitu, bisa juga, ya, aku lihat di sini. Dan itu bisa cepat, ya, bisa dalam minggu-minggu uh, ke depan. Bisa juga, mungkin, untuk beberapa orang, ya, itu bisa jadi di bulan-bulannya uh, ini, ya, di bulan-bulannya elemen api, gitu. Karena di sini elemen api banget. Ya, uh, bisa. Apa yang namanya ada semangat banget gitu, loh, dari dia untuk segera menyegerakan gitu ya, pengen cepet-cepet gitu kan? Uh, kalau dari elemen api, uh, bulan-bulannya gitu ya, di bulan April ya, di bulan ini bisa juga. Ketika video ini di-upload gitu kan, bisa juga di bulan Agustus ya. Juli pertengahan Juli sampai ke Agustus, gitu kan? Terus kemudian juga bisa nanti di akhir tahun di uh, pertengahan November sampai Desember, gitu ya. Itu puncak-puncaknya bisa juga yang aku lihat di sini, ya. M mungkin kalau sekarang, ya, pertemuan dulu gitu kan, dengan kamu uh, meyakinkan diri dulu. Terus nanti kemudian yang aku lihat di sini, kalau udah siap. Bisa jadi di Agustus, atau bisa jadi di akhir tahun ini, ya, tergantung dari kesiapan kamu, kemudian kesiapannya dia, tergantung juga e, dari kestabilan ekonomi juga, gitu ya. Kalau stabil, mah udah tinggal jalan aja sih. Yang aku lihat, ya, bener-bener banget, bisa cepet, loh, Kak. Bisa bulan ini juga, ya, yang aku lihat di sini tuh satu-satu, bener-bener keinginannya itu. Iya memang harus diturutin gitu ya, yang memang harus di apa ya namanya kayak harus dilaksanakan secepatnya gitu, karena uh, mumpung masih cinta, mumpung ada cinta gitu ya, mumpung uh, dianya semangat gitu ya untuk menjalin hubungan dengan kamu kayak gitu sih kalau dari kartu ya di sini kita lihat tambahin ya di sini tambahin. Uh, atau mungkin kita lihat dulu dari zodiaknya di sini ada dari zodiak zodiak api ya uh, api udah kita bicarain belum ya kalau zodiak api mungkin tadi dari bulannya mungkin juga kalau ada kaitannya dengan zodiak ya itu ada kaitannya dengan aries leo dan Sagittarius ya kita lihat di sini mungkin dari kartu zodiak ya siapa tahu mungkin ada zodiak lain atau memang ada kejelasan dari zodiak-zodiak tertentu Neptun, oke okay, nanti kita cari Neptun Capricorn bisa jadi ya Desember tuh kelihatan banget uh, dia nya Capricorn bisa juga ya kemudian Uranus oke okay. ya yeah, uh, sambil aku lihat dulu sebentar di kartu ya kartunya itu di sini ada kaitannya dengan neptun zodiac sign itu ada dari pisces ya di sini pisces uh, bisa juga di sini kemudian di sini berarti ini uranus itu biasanya ke arah aquarius sih betul aquarius ya yang aku lihat di sini. Jadi bisa jadi itu adalah zodiaknya, ya, di sini ya, aku lihat. Dan dia tuh kayak selalu memperhatikan kamu banget sih di sini, ya aku lihat, ya. Selalu memperhatikan kamu dan uh, benar-benar ngeliatin kamu, ya di sini, kayak gitu Dan bahkan akan sangat amat bahagia, gitu loh, kalau bisa bersama dengan kamu, ya. Itu dari kartu, bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.